Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang Cushing Sindrom Apa sih Cushing Sindrom itu? Mari kita bahas. Cushing Sindrom adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat tingginya kadar hormon kortisol dalam tubuh kita. Nah, kondisi ini juga umum dikenal sebagai hypercortisolemia dan lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, apa sih hormon kortisol itu? Mari kita bahas. Hormon kartisol itu berfungsi sebagai pengatur gula darah agar gula bisa diolah menjadi sumber energi bagi tubuh kita Nah, hormon kartisol ini bisa meningkat ketika kita sedang stres maupun cemas Jadi, untuk teman-teman kurangi cemas dan juga stres ya Nah, mari kita bahas tanda dan gejala kasing sindrom Yang pertama ada obesitas, yang kedua ada di posisi di tengah tubuh, wajah juga bahu Terus ada yang ketiga kulit menipis, dan juga mudah memar dan keempat ada kelemahan otot Terus otot di atas 25-40 tahun terus ada jenis kelamin yaitu terutama perempuan terus ada yang ketiga ada dm tipe 2 uh, yang keempat ada obesitas atau berat badan yang berlebih dan juga genetik atau faktor uh, keturunan keluarga terus ada cara mencegah dan mengatasi kasing sindrom yaitu yang pertama ada meningkatkan aktivitas sehari-hari secara perlahan kan, sehat di masa terus ada menjaga kesehatan jiwa dengan kita tidak mudah stres dan terus ada mencoba terapi untuk mencegah sakit dan juga ada terapi tadi nafas dalam, pulgahoh lagi teratur, sehari minimal 15 menit. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan apabila teman-teman mengalami tanda dan gejala tersebut bisa segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bye bye